Terima kamu sih, kamu kira kamu? kira ini kamu sekolah di mana? kena lingga, kena lingga, Oke rasakan kasihmu Tuhan